Salam token bosku. Kesempatan kali ini nih bosku, kita akan ngulas ini produk dari Celis. Tipenya murai murai. Nah ini produk-produk tipe-tipe ini tuh mirip murai ini mirip kayak Sunrise kayak Luxuri, terus mirip kayak produknya antilop tapi yang sekarang udah discontinue, Discovery itu bosku ya cuman memang dari segi harga, selis memang agak tinggi karena memang ada harga ya, ada rupa gitu loh, bosku. Mungkin dari segi suku cadangnya memang mungkin selis lebih bagus. Makanya kok harga jualnya tinggi. Jadi harga jualnya selis murah ini masih di angka 7 jutaan, beda sedangkan dengan yang modalnya sama seperti ini, kayak luxury ataupun discovery itu harganya masih di angka 5 jutaan, bosku. Nah kalau murah ini sendiri memang dari tampilan kokoh bosku ya kokoh dia semua terlalu apa ya kalau menurut saya sih kokoh cuman terlalu banyak beban jadi kayak gini-gini ini kayak seperti pikiran post, step, depan, ini besi ini terlalu banyak beban cuman memang dari untuk segi power segi powernya ini emang cukup cukup terasa emang bosku langsung aja bosku ya untuk spesifikasinya murah ini dia sama kok sama kayak sepeda listrik lainnya baterainya masih SLA 48 volt 12 ampere untuk BLDC dinamonya itu 500 watt ini bosku nah 500 watt tapi memang untuk powernya murah ini memang sangat apa ya bosku, ya? terasa, jadi terasa memang bener-bener kuat ngangkut beban gitu loh bosku kayak apa ya, horse power-nya mungkin horse powernya memang terasa, mungkin karena kalau yang lainnya kan coba ukuran dinamo ukuran dinamonya aja dilihat dari ukuran dinamonya kalau yang lainnya itu kan ringnya 14 jadi ya dinamonya ngikuti diameter velgnya, diameternya ini jadi yang ringnya 14 kalau ini kan ring 16 tapi kayak, terlihat dari sini itu full kayaknya ini, full lilitan dalamnya ini ukurannya lebih besar gitu loh, gampangnya itu ukurannya lebih besar ukuran dinamonya, diameter dinamonya daripada yang ring 14, sama-sama 500 Watt cuman 500 Watt nya, murah ini memang lebih kerasa terus untuk jarak tempuh sama kecepatan sama, rata-rata peda listrik juga segitu jadi yang di saya bilang beda di horsepower nya itu mungkin ini loh bosku jadi kalau untuk murah ini dia tanjakan lebih kuat dan beban dia lebih kuat bawa beban gitu loh. Terus lanjut ke remnya. Remnya masih tromol depan belakang, masih pakai drum brake. Nah. Banyak ukuran 16, 16 250 sudah tubeless bosku ya. Sudah pakai ban tubeless, bukan ban dalam, sudah pakai ban tubeless terus untuk keranjang keranjang yang beda di keranjangnya ini kalau yang lainnya kan memang polosan kalau di murai ini dikasih pelipis kayak gini untuk keranjangnya nah ini tadi yang saya bilang ini besi jadi mungkin buat pengaman ketika terjadi apa ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tabrakan atau nabrak seperti apa dia masih ketahan sama besi ini jadi nggak langsung ringsek ke pengemudi yang depan tapi untuk sepeda listrik sebenarnya nggak perlu khawatir sih bosku Kecepatannya juga nggak kenceng-kenceng amat Nah terus lanjut ke sini bosku Ini footstep Footstepnya luas Enaknya murah ini Footstepnya luas Footstepnya luas Terus ini sandaran juga di sini sudah tersedia ada seponnya ini Jadi bukan plastik Nah ini seponnya Jadi bikin nyaman Baterainya portable portable luar tapi bosku. Portable luar. Jadi mungkin ini cuman saran aja bosku ya. Mungkin bisa ada revisi dari merek-merek lain atau merek selis ketika pakai baterai-baterai portable yang di luar seperti ini, bukan yang di dalam. Jadi kalau misalkan kita mau fungsikan remote tapi ketika ini dilepas ini udah nggak fungsi. Ketika misalkan kita mau gembok ini bosku ya. Nah ini bunyi. Kita lepas ini. Nah ini langsung mati. Roda pun nggak kekunci. Nah dia jalan. Mengenya nggak enaknya baterai baterai luar itu sebenarnya ya kayak ini pengaman sistem pengamannya ini. Cuman enaknya baterai luar, kalau misalkan mau lepas posisi baterainya nggak ribet, cuman itu aja. Terus di sini juga sudah dilengkapi box, lanjut bosku ya. Lengkapi box, nggak tahu ini buat tempat apa. Mungkin tempat botol minuman masih masuk, ini luas kok. Soalnya box terus, ini pijakan kaki lebih luas daripada yang merek. Luxury ini lebih luas, yang Luxury ataupun yang Discovery punyanya Sanris atau Antelope itu ini lebih luas, murai. Nah, kalau untuk display nya sama, jadi seperti ini aja, indikator kecepatan, baterai sama ini voltase baterainya. Fitur ada lid, ada rating, lampu depan, tombol bell, nggak ada pengatur kecepatan cuman ini sudah ada USB-nya di luar seperti ini. Nah, di sini juga sudah tersedia gantungan kalau misalkan bawa barang belanjaan. Ini sudah perdalasis. Nah. Jadi sudah perdalasis. Jadi enaknya pedalasis itu ketika apa ya? wilayah daerah rumah sekitaran kita itu daerahnya itu jalannya jalan di daerah rumah kita itu jalannya cenderung naik turun Jadi kalau misalkan dia nggak jalannya terlalu nanjak dan nggak ngatasi pakai gas trutelnya ini ini bisa dibantu pakai ini pakai pedal assistnya nah ini lo bosku yang saya bilang powernya kerasa itu bosku selis murai, cuman memang harganya, bosku. Harganya tinggi, masih di angka 7 jutaan untuk selis murai ini. Kelengkapan yang didapat dari selis ini ya, seperti biasa, ada sepion ini. Ini ada, ini sarung buat pegangan, sepon buat pegangan sini nih, bosku. Terus ada juga ini. Nah, ini. Pedalnya beda daripada sepeda listrik yang lainnya. Buku garansi charger. Untuk garansinya Celis nggak sama, nggak sama kayak yang merek-merek lain seperti Uinfly ataupun Goda. Kalau Goda sama Uinfly kan garansinya sama member-member. Kalau Celis ini beda. Di buku garansi ada untuk mengenai garansinya. itu remote alarmnya juga sama sama seperti yang lainnya. Nah, kalau ingin tahu penggunaan remote alarmnya ini, itu kalau nggak salah di video sebelum sebelumnya sudah saya jelaskan. Mungkin bisa ngelihat di situ. Soalnya ada beberapa pertanyaan mengenai cara penggunaan remote ini belum paham. Terus juga ada beberapa WA masuk ke saya. Ketika Mas ini kok dikontak kok ngelok. Nah dimatikan nggak bisa nah itu karena memang ini ada yang ketekan ada mungkin yang kelok dari remote makanya dinyalakan pakai kontak nggak bisa ada yang dinyalakan dari remote makanya matikan lewat kontak juga nggak bisa tetap nyala nah mungkin sekian sampai ya mungkin itu dulu bosku ya ulasan dari sepeda listrik selis murah ini bosku bila ada pertanyaan atau salah kata saya mohon maaf kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, nggak apa-apa, nggak perlu sungkan-sungkan. Saya akhiri video ini, jangan lupa bantu channel ini berkembang dan jangan lupa like, subscribe, share ya bosku ya. Salam token bosku.